Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada kabar spesial dari L2W Para sahabatnya untuk warga Konoha diingatkan kembali Jangan lupa untuk streaming selalu lagu Sekali Seumur Hidup di Langit Musik Kita simak para sahabatnya kalimat caption yang dituliskan oleh L2W Dengarkan lagu Sekali Seumur Hidup di Langit Musik setiap lima menit sekali di setiap akun kalian Langkah vote ada di postingan sebelumnya ya, di postingan ini, arahan streaming selain kalian juga harus vote pakai link ya. Link vote di profil L2W, ya tapi belum bisa digunakan karena belum dibuka nanti setelah konferensi pers. Tuh persahabat, ada informasi penting banget untuk warga Konoha. Jangan lupa untuk streaming terus lagu Sekali Seumur Hidup di Langit Musik setiap 5 menit sekali di setiap akun kalian. Kemudian juga ya ada kabar yang kita dapatkan bahwa di luar negeri itu tidak bisa untuk download aplikasi langit musik. Di sini ada informasi juga kali ini dari Bu Fir menginformasikan Assalamualaikum Les Lovers, untuk Les Lovers di luar negeri memang tidak bisa download aplikasi langit musik ya, tapi kalian masih bisa vote melalui link Tiap 5 menit hanya satu poin. Jika kalian ingin ikut berdonasi, boleh. Jadi nantinya uang dari kalian akan digunakan untuk membuat akun premium Leslar Lovers di Indonesia. Karena untuk akun premium bisa 100 poin per vote. Kalau kalian setuju, boleh DM bufir untuk info donasi terima kasih. Itu informasi juga untuk... Semua Leslar Lovers yang ingin berdonasi, persahabat ya, terkhusus untuk yang di luar negeri, karena tidak bisa download aplikasi Langit Musik katanya, persahabat ya. Jadi diinformasikan, untuk warga Konoha Les La Lovers yang ada di luar negeri, kalian masih bisa vote melalui link tiap 5 menit hanya satu poin. Jika kalian ingin ikut berdonasi boleh, jadi nantinya uang dari kalian akan digunakan untuk membuat akun premium. Yuk sama-sama kita kompak, kita semangat untuk selalu support karya-karya lesti kejora. Kemudian juga bersabar jadi informasikan untuk warga Konoha. Untuk saat ini memang belum bisa untuk vote, sabar ya kawan-kawan belum dimulai fotonya nanti setelah konferensi pers jam 15.00 WIB itu persahabat, ya untuk semuanya untuk saat ini memang belum bisa voting ya setelah konferensi pers bakal bisa voting untuk semuanya dukung Lesti Kejora selanjutnya persahabat ada kabar yang lagi ramai banget nih ada tentunya postingan percakapan DM persahabat yang katanya kompor banget diunggah oleh aku Leslar Boy update Al-Fatih Bilar Perhatikan dan disimak untuk kalimat percakapan DM. Ini foto hari Senin, teh itu katanya tuh. Ini foto yang kita lihat bersahabat ya. Ini foto kemarin yang muncul, katanya ini foto hari Senin. Ada sebuah kalimat jawaban juga. Ya nggak apa-apa mau Senin, mau hari apa, yang penting foto baru, baru ini. Iya kemarin, tapi serumah kan. Teh, konova kakaknya Bilar blokir dedek ya di Instagramnya. Kita lihat persahabat dari akun Leslar Boy Update Di sini menuliskan sebuah kalimat caption Ini yang DM kok kompor banget Ini nama akunnya Putri Delina 22 Itu yang DM persahabat Kita lihat juga Tenova langsung nggak bicara nih persahabat ya, Ada sebuah kalimat yang diposting oleh Kak Nova Sabar aja Nov Kalau kita dibully berarti dosa kita diambil sama mereka yang bully Kan nyatanya nggak benar yang mereka tuduhkan anggap saja orang gila yang ngomong, ibaratnya yang mereka keluarkan adalah kotoran. Kalau kita lawani, berarti kita ambil kotoran itu. Tapi kalau kita abaikan, kotoran tadi akan kembali ke mereka sendiri. Nabi Muhammad yang sempurna aja dipuli terus Nov, apalagi kita manusia biasa. WKWKWK dan kita lihat juga postingan dari Kak Nova, maaf ya ogahlah ngambil kotoran, jijai biarkan aja kotoran itu kembali ke mereka yang ngeluarin itu persahabatnya isu yang beredar persahabatnya mengenai kanova katanya sih itu memblok akun Instagramnya Bunda Lesti Kejora tapi kita hanya bisa berdoa semoga keluarga besar Lesti maupun Bilar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik amin kita masih menunggu cirukan hingga kabar terbaru berikutnya di siang hari ini jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru informasi dari Lesti dan Rizky Bilar